Hai Hai Hai Pulau Dewata Bali merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di tanah air yang punya banyak pantai dan laut yang menawan Bali juga menjadi tempat yang tepat buat kalian penyuka slow living bersantai di villa maupun kafe bisa jadi pilihan kalau berlibur di Bali Nah buat penyuka satwa Bali juga punya Taman Safari nih Taman Safari Bali merupakan hunian bagi ratusan satwa Seenggaknya ada 120 spesies hewan dan 400 ekor satwa langka yang hidup di sini. Mulai dari tapir, babi rusa hingga harimau Sumatera. Ada juga beberapa satwa langka dari India dan Afrika, seperti rusa tutul, beruang Himalaya hingga kudanil, singa dan zebra. Berada dekat dengan satwa langka ini memang menjadi sensasi yang luar biasa bagi pengunjung. Jadi nggak heran kalau tempat wisata ini selalu dipadati pengunjung, saat hari biasa maupun hari libur kebun binatang ini juga cocok dikunjungi berbagai usia apalagi anak-anak ada bus khusus yang akan membawa si kecil menjelajah kebun binatang ya dengan bus khusus atau safari journey kalian akan diajak berkeliling kebun binatang terbesar di Bali meski begitu kita juga harus tetap berhati-hati dan mentaati peraturan yang ada di taman safari Jangan seperti seorang pria di Cina ini, nih, yang menjadi perhatian wisatawan saat dirinya berkunjung ke Beijing Wildlife Park. Saat sampai di lokasi, pria itu dengan berani keluar dari mobilnya dan mendatangi kumpulan harimau putih yang berukuran besar. Wah, kira-kira selamat gak ya, ya? Penasaran, bukan? Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya Beijing Wildlife Park sendiri adalah kawasan konservasi yang bisa dinikmati dengan berkeliling menggunakan kendaraan pribadi pria bernama Jiang 56 tahun ini berkeliling di kawasan itu dengan mobil pribadinya tetapi saat ia sampai di area harimau putih ia malah turun dari mobil dan mendekat ke kawanan harimau tersebut dalam video yang direkam oleh seorang wisatawan, Jiang terlihat mendatangi 11 harimau putih yang tengah duduk bersama. Bukannya takut, Jiang malah terus mendekat hingga jarak mereka hanya satu meter saja. Beberapa harimau yang tak nyaman dengan kehadirannya pun bahkan terlihat mulai berdiri, seolah siap menerkam kapanpun. Wisatawan yang ada di sekeliling mengatakan kalau mereka sudah memperingati Jiang untuk menjauh. Namun peringatan itu seakan hanya angin lalu untuknya. Para staff di kawasan itu lalu melakukan berbagai cara agar mengalihkan perhatian para harimau dari Jiang, termasuk dengan melemparkan makanan, agar para harimau pergi. Ada beberapa level keamanan yang disiapkan jika kasus seperti ini terjadi. Staf dari Beijing Wildlife Park berhasil mengalihkan perhatian harimau dengan makanan dan petasan untuk menghindari kontak dari manusia dan hewan, kata Beijing Wildlife Park. Usai kawanan harimau pergi, Jiang lalu diamankan polisi dan ditahan karena kedatangannya mengganggu dan merusak ketertiban umum. Nah, gimana nih? Kalau menurut kalian, jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih, dan sampai jumpa.